satu jam yang lalu ini mengunggah sebuah postingan foto momen ketika di acara Akikah Abang El Sabat ya Masya Allah, Tuhan kebahagia nih Mudah-mudahan rumah tangga Lesti dan Bilar selalu langgeng, Selalu diberikan kebahagiaan dan dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik Di postingan ini persahabat, ada kalimat juga yang dituliskan oleh Papa Bilar Bapak Bilar mengatakan throwback acara Akikahan Abang El Al-Fatih Wow, Masya Allah banget ya Throwback nih kepada acara Akikahan Abang El Al-Fatih Masya Allah banget ya Komentar pun banyak diberikan Respon diberikan juga nih Dari para sahabat Ada Kobas juga Kobasuki Surojo yang ikut berkomentar Cute kata Kobas ya Masya Allah nih, komentarnya cute Kepada postingan Bapak Bilar Emang Leslar selalu cute banget ya, luar biasa. Dan kita lihat juga ke komentar lain dari akun Delvina Leslar mengatakan di kolom komentar, masya Allah, akhirnya nongol walaupun let's post, gak apa-apa kami memaklumi. Aduh masya Allah banget ya maklumin aja ya. Kalau Bapak bilar let's post untuk memposting momen ketika acara akikahan abang El. Dan ke kabar berikutnya, persahabat kita lihat juga. Ini ada momen spesial ketika Papa Bilar video call dengan Kau Chrisrian, ya, dan kita salvo dengan kalimat yang diposting oleh Ko Chris. Habis cuan BTC waktu mantap nanti turun kita serok lagi at Gibilar Bilar tuh itu kalimat yang diposting oleh Ko Chris, persahabat ya. Dan di sini banyak sekali tanggapan dan respon yang diberikan oleh para sahabat Leslar dari akun Nurjana Sulis mengatakan, BTC apa ya? Tuh sahabat yang bertanya nih, BTC itu apa sih kira-kira? Coba kita dijawabkan komentar dari akun Nanas2408 mengatakan, BTC itu koin kripto, kayak investasi gitu. Kalau harganya naik, dapat cuan kalau turun rugi. Itu persahabatan ya, jawaban komentar yang diberikan. Ada juga komentar lain dari akun Instagram. Gigi Girls, 88 mengatakan, BTC itu setahu aku singkatan Bitcoin, tapi nggak tahu maksud captionnya apa." Itu persahabatan, ya. Sudah jawab ya, mudah-mudahan. Selalu diberikan kemudahan, kelancaran, ya apapun yang dilakukan oleh idola kesayangan kita Untuk berikutnya persahabat vitamin bahagia kita rapatkan langsung dari Papa Bilar dan Bunda Lesti Disimak nih di video ini Aduh ada ajak kelakuan dari Bunda Lesti persahabat ya Motor yang dihadiahkan untuk BBL dari Om Andre Ini dipakai oleh Bunda Lesti Masya Allah banget ya Tentunya senang banget nih mempunyai badan kecil Pengen banget nih Bunda Lesti Tentu mencoba mainan-mainan dari BBL. Ini lucu banget ya kelakuan antara Papa Billar dan Bunda Lesti. Papa Billar sampai ngoceh dan ngomel persalebatnya sampai nyuruh Bang Boril untuk ditilang tuh Bunda Lesti. Aduh, ada aja kelakuan dari keluarga Leslar ya yang selalu membuat kita ketawa bahagia. Momen ini pun diunggah kembali oleh aku Leslar ya Banyak sekali komentar dan tanggapan Dari para sahabat Yakni dari akun Inekedot Almira Kayaknya dedek tuh emang gak bisa Kalau lihat motor kecil gitu Pengen nyobain katanya tuh ya. Ada juga komentar lain Dari akun Nanik83 Masya Allah keluarga yang harmonis Penuh canda tawa bahagia selalu kalian Ya bunda pengen naik motor Trail Papa B Tuh bersahabat ya doakan selalu nih untuk ila kesayangan kita mudah-mudahan selalu sehat dan bahagia dan berikutnya kita mampir ke fashionnya abang L persahabatnya ini foto outfit yang dipakai BBL ketika berkunjung ke rumah sakit untuk imunisasi atau kontrol BBL L persahabatnya dan harga baju aja kita lihat persahabatnya untuk kopinya dibantus ke harga Rp 480 ribu rupiah masya Allah ini sih lebih mahal dari baju dan kaos kaki BBL ya. Bajunya hanya Rp450.000 dan kaos kaki Rp310.000. Tuh, bersama tuh topinya. Ini luar biasa banget ya. Lebih mahal dari baju dan kaos kaki BBL. Masya Allah, mudah-mudahan berkah barokah dan selalu diberikan kelancaran rezekinya. Selanjutnya bersahabat, kita juga mampir ke unggahan spesial dari Leslar Entertainment Satu jam yang lalu ini menginfokan soal Leslar Metaverse Ada sebuah pertanyaan bersahabat ya, kamu tahu nggak Leslar hadir di Metaverse? Disimak juga kalimat cancer yang dituliskan Leslar Metaverse akan menjadi wadah untuk kalian berinteraksi dan berkumpul dengan berbagai kalangan. Dari berbagai belahan dunia dalam sebuah dunia virtual, menarik bukan? Tuh, bersama ya. dia semangat terus kita dukung apapun yang dilakukan oleh ide kita Dan kita masih menunggu kejutan lain dan kabar terbaru hingga vitamin-vitamin vitamin terbaru berikutnya Jangan kemana-mana tetap stay tune Dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik, terbaru, terupdate dan terhangat selanjutnya ini doing informasi di malam hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.